bersih-bersih kali. Ini namanya bersih-bersih kali. Sampahnya taruh di pinggir. Biar nanti ikannya yang tidak ketangkap bisa berkembang biak lebih banyak, guys. Mantap sekali, guys. Oke, guys, kita berangkat ke rawa. Kita mau menjelajah coba, guys semoga dapat banyak ini kan Saya sama sekali belum pernah menjalai sama sekali guys. Semua hidup. Kalau mancing ahlinya sering. Dulu waktu kecil, uh, oh, sering sekali guys. Waktu SMP itu hampir tiap hari saya mancing karena di sini ada rawa, banyak sekali sungai-sungai. Ya. Tapi sd ya, gedenya ini sudah nggak pernah lupa semua. kita percepat perjalanannya guys benar nyampe guys tempatnya ada di sebelah kiri kita ini oke okay. oh mantap enggak ada orang sama sekali guys di sebelah sana guys dan orang mancing di sebelah sana guys karena di sana ada ikan carper katanya ikannya gede carper bisa lihat ya guys hai, tuh sebenarnya luas sekali guys dari sana sana ya tapi karena ini mu, tidak musim hujan jadi surut airnya kita mau menjala di sini aja guys. Oke, dulu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. hai, boleh iwak. Sering oke, okay, mesti ngari sama safer. Oke, guys, ada padar gede sekali. Ini ikannya ikannya itu ngumpul semua di sini banyak sekali. Jadi saya harus ngisi air dulu ya. Kalau ada dapat juga enggak. ya Namanya juga usaha, guys. Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah jaring pertama saya, guys. Banyak sekali sampahnya, guys. What the hell sampahnya yang kekerok sampah semua guys tidak ada ikan sama sekali guys ada masker juga astagfirullahalazim <tik> <tik> saya kurang bakat menjadi nelayan guys tapi saya akan coba lagi tidak akan menyerah guys <tik> Guys. Dapet satu guys, dapat satu guys, ini kan pertama saya guys, masya allah, dapat satu guys, Woohoo. menyenangkan sekali guys, oke, okay. lumayan dapat satu guys, <laughs> meskipun kecil ya guys, tapi rasanya menyenangkan sekali ya. Guys. dapat lagi guys, di sini guys, agak besar ini, oke, okay. dapat dua guys, ikan betik ini guys, ini guys, uhuh, sampahnya. Ikannya guys, mantap mantap mantap. Dapat dapat dapat dapat. <laughs> dapat ikan guys. Dapat satu. Ikannya ini benar-benar fresh guys, tidak tersakiti, masih bisa di ngu. Oke, kita ulangi lagi. Anjay Tadi saya salah menggeretnya Kayaknya guys Wah, Aduh nyantol tangan guys Tadi mantap sekali mekaranya ah, Bundel di tangan guys Sayang sekali Tarik pelan-pelan Dapat ikan minimal satu, uh. oke. Okay. Bersihkan dulu sampah-sampahnya ini. Okay, kosong. Oh ternyata di sini tuh se sebenarnya banyak guys teroba sekali ya guys hmm, kalau nggak nyoba nggak ngerti guys kita pas di sana ya wajay oh, tapi nggak pas guys jadinya Menceng jauh dan menyebar sekali guys Aduh apa yang kita jaring ini guys enceng gondok semua guys Ada satu, ada satu ikan, guys. Kejaring, guys, beruntung sekali, guys. Lainnya keong dan anjing gondok, sampah-sampah. Alhamdulillah, kita coba lagi, guys. Karena di sana saya yakin banyak sekali ikan. guys, kita dapat ikan minimal satu, minimal satu guys, tadi ada dua, tapi entahlah, mungkin copot guys, minimal satu guys. Nah, tidak semegar tadi guys. Tapi hopefully mendapat ya oh, Dapat satu guys Alhamdulillah Dapat satu Alhamdulillah Kita menjaring banyak sekali hanceng gondok guys Alhamdulillah, nggak dapat. Oh, shoot. Astagfirullahaladzim. Oh, bukan ikan. Ternyata bukan ikan. Masya Allah. Memalukan sekali saya, guys. Warnanya sama, guys. <laughs> ya ampun. nih Aduh. Oke. Okay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 Oke, semakin sempurna. Uh, dapat ikan, guys. Dapat ikan, guys. Minimal satu, guys. Uh, mana lagi guys? Oh, nah, ini. Wader, ini wader. Ikan wader. Oh, mah. Tombol konten YouTube, oh sayang sekali guys, kosong dan dapat sampah lagi guys, oke okay guys, selesai, yang sekali guys ikannya sudah mulai pintar eh ini lali tak Oke, kira -kira. Oke. aduh gagal guys aduh ngerti ini wae kuwadi banteng udah sepi ikannya guys dapatnya sampah sampah sampah lagi oke guys kita sudahi hari ini karena sudah azan asar besok kita akan cari spot lagi lumayan ini dapat ikan kira-kira 7 sampai delapan ya mas